Halo guys. Jadi kali ini saya akan menjelaskan cara menghidupkan mobil Mazda 6 yang baik dan benar. Pertama-tama kita cari tombol start engine-nya di Ya, untuk menekannya 3 kali, jangan langsung injak rem langsung starter itu bisa berakibat fatal dalam jangka panjangnya kalau dalam jangka pendeknya tidak tapi jangka panjangnya akan berakibat fatal jadi untuk tekan pertama akan muncul layar di audio setelah tekan kedua muncul indikator yang ketiga baru kita injak pedal rem uh, pastikan di tombol engine sudah warna hijau ya kita bismillah statar. ya demikianlah yang bisa saya jelaskan cara menghidupkan mobil mas danam semoga bermanfaat